Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Deja Yang Pangudar Nalar Dengan channel Jawa Kawedar Semoga para rekan, sahabat, serta pemirsa semuanya Dalam kondisi yang sehat Baik lahir maupun batin Para rekan-rekan pecinta budaya yang berbahagia kalau pada video-video sebelumnya saya menyampaikan tentang hari dan pasaran yang berhubungan dengan sifat serta karakter juga jodoh pinasti berdasarkan hari dan pasaran menurut Betum Jawa. Pada kesempatan ini atau video yang sekarang ini saya akan menyampaikan tentang kelahiran yang berdasarkan tanggal, bulan serta tahun Masehi. Kebetulan ini sudah mau berganti tahun Dari tahun 2022 Memasuki bulan pertama Yaitu tahun 2023 Nah yang pertama tentunya saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat saya Semuanya yang merayakan Juga selamat tahun baru Tahun 2023 Semoga kita semua termasuk kutu-kutu walangatogo -kutu Dan semua kehidupan di muka bumi ini Selalu mendapatkan kedamaian lahir maupun batin Dalam menyambut tahun baru 2023 Bagaimana kita cara untuk menyikapi Dari situasi alam semesta ini Saya berharap Jangan pernah mempunyai pikiran yang negatif, tetapi monggo kita sugestikan tentang sesuatu agar alam ini menjadi positif, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi semua masyarakat di seluruh Indonesia khususnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal Februari kebetulan tanggal tersebut memasuki mongso kapitu dalam pranoto mongso. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan terlahir dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan ini. Karena ini berhubungan dengan perjalanan hidup Anda dalam memasuki tahun baru 2023 Masehi bagi teman-teman yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari ini termasuk kelahiran pada so Kapitu atau palguno. Orang ini dalam pengaruh Batoro Indro. Jika dilihat dari candranya ibarat wisokentas ing maruto. Artinya bisa, bisa di sini bukan bisa karena saya bisa melakukan sesuatu tetapi bisa ini yang sebagai upas. Atau bisa tersapu oleh angin Maksudnya perjalanan hidup selama ini yang dianggap sebagai nasib yang kurang baik Yang menyertai orang-orang kelahiran dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Februari Perjalanan ini akan bersih tersapu terbawa oleh angin Maka pada bulan Desember sampai tanggal 2 Februari banyak kejadian-kejadian seperti angin puting beliung, gelombang tinggi, begitu juga dengan hujan yang sangat deras, juga disertai dengan angin maupun petir. Angin yang sekarang ini tekanannya sangat kuat sekali, maka saya berharap dalam menghadapi situasi alam yang kurang mengenakkan itu, Anda saya minta untuk tetap waspada. Dan selalu bersyukur Ini semua pengaruh besar dari Batoro Indro dewa yang menguasai kebahagiaan itu Ini tentu tidak suka dengan adanya kejahatan Begitu juga bagi orang yang terlahir dari tanggal 22 Desember Sampai dengan tanggal 2 Februari Ini mempunyai sifat baik dan bersih hati dan orang ini pada umumnya bisa tampil sebagai seorang pemimpin yang penuh disiplin, tegas, dan sangat jujur. Nah, para pemirsa yang berbahagia, jika para teman-teman mengenal wayang, atau yang biasa disebut dengan wayang kulit, yang namanya Batoro Indro adalah bagian dari penguasa kahyangan yang disebut kayangan Jumring Saloko yaitu tempat tinggal bagi para dewa bahkan tempat tinggal Sang Yang Bhattoro Guru atau Sang Yang Guru Bhattoro Indro juga mempunyai tugas untuk menyampaikan anugerah-anugerah kepada semua umat maka tidak mengherankan kalau Bhattoro Indro mempunyai sifat adil dan melawan segala bentuk kejahatan dengan penuh bijaksana bagi orang-orang yang terakhir pada tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Jiwanya sangat optimis Tidak pernah mempersoalkan masa depan Karena dia percaya apa yang dikerjakan saat ini adalah menentukan untuk hari esok Maka prinsipnya hari ini harus dikerjakan secara serius dan tanggung jawab Serta jujur, bersih dan penuh rasa keyakinan di sini perlu saya sampaikan juga semua yang berhubungan dengan alam semesta dari bulan Desember sampai tanggal 2 Februari. Keadaan langit selalu mendung, hujan turun hampir setiap hari, bahkan dengan cuaca atau turah hujan yang sangat lebat. Dibarengi dengan angin yang bertiup dari arah barat dan ini tidak menentu dengan kekuatan yang sangat kuat serta tinggi. Banjir masih melanda di daratan daeran, di balik gunung, lembah, serta muara sungai. Saya sedikit menyampaikan pesan, harap waspada dan berhati-hati, selalu bersabar dalam menghadapi segala masalah. Karena selain itu, pada mongso kapitu dalam pranoto mongso, banyak orang terjangkit penyakit, baik itu endemi maupun epidemi. Karena angin yang berhembus kencang, setiap saat itu, di musim kapitu ini, maka bulu-bulu rawe dan miang atau gelugut bisa berterbangan. Ini yang menjadikan wabah penyakit gampang terjangkit dari suatu daerah ke daerah yang lain. Maka pada musim itu diibaratkan wisokintas Maruto artinya bisa tertiup oleh angin, baik itu kenyataan maupun sebagai perlambang. Karena orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Hatinya bersih, bicaranya tidak berbisa Maksudnya itu berhati mulia, jujur, dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya Kemudian kalau kita melihat kondisi fisik Keadaan fisiknya bagi orang yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Ini pada umumnya berbadan agak kurus dan tinggi Berdada tipis, wajahnya agak pesaki, dagunya agak panjang Rambutnya hitam tebal, rambut alisnya juga tebal Lehernya sedikit memanjang dan bermata bulat Dan yang paling menarik bagi orang yang lahir di tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari adalah kalau sedang berjalan ini seolah-olah tidak menginjak tanah dan kepalanya selalu menunduk seakan-akan mencari sesuatu yang hilang ini sebagian dari keadaan fisik dari Mongso Kapitu kemudian ciri khas yang dimiliki oleh orang yang lahir di Mongso Kapitu tentunya pada suatu kelahiran Pasti ada tanda-tanda khas tersendiri Bisa juga disebabkan karena pengaruh sakti dari Batoro Indro Pada saat lahirnya seseorang tadi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bahwa orang yang lahir pada tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari Secara umum kesederhanaan menjadi prinsip hidup bagi orang-orang mongso kapitu Ini bisa dilihat dari penampilannya, sangat sederhana Walaupun dalam kehidupannya bisa dibilang bisa dibilang serba ada Kemudian kondisi keadaan atau kesehatannya Orang yang lahir di Mongso Kapitu Atau dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Ini pada umumnya kondisi kesehatannya kurang baik Semenjak masih kanak-kanak ini sering terserang penyakit panas Demam serta influenza, kadang-kadang suka sakit tenggorokan, bahkan ini bisa kena amandel. Kemudian, pada tingkat remaja, penyakit bawaan itu tadi masih suka dialami, bahkan sampai usia dewasa. Penyakit lain ada yang dialami, seperti penyakit kulit, rematik, pencernakan, dan kadang-kadang sakit pinggang. Maka saya sarankan agar bisa menjaga kesehatan secara rutin dengan cara olahraga Mungkin itu salah satunya Kemudian menyangkut pekerjaan yang cocok Bagi orang yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Banyak sekali profesi pekerjaan yang dapat dikerjakan Tetapi untuk menentukan pekerjaan yang cocok itu perlu kajian terlebih dahulu maka para ahli Astrologi telah membagi tiga kelompok dari kelahiran mongso kapitu yang pertama kelompok orang yang lahir di hari Minggu Rabu dan Jumat yang terlahir pada hari Minggu Rabu dan Jumat ini mereka ada beberapa pekerjaan yang sangat cocok baginya antara lain sebagai pengusaha apotek atau obat-obatan, peternak, produser film bahkan dapat juga sebagai pemain atau aktor serta artis dan usaha real estate, tetapi yang paling cocok menjadi produser film. Ini bagi orang-orang yang lahir di mongso kapitu menyangkut tentang pekerjaan, kemudian kelompok yang kedua. Orang yang terlahir pada hari Senin Dalam bidang pekerjaan, orang yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari, khususnya pada hari Senin Ini pekerjaan yang dapat ditekuni dan besar pula kemungkinan untuk menjadi orang sukses Baik di tingkat sosial maupun karirnya, yaitu di bidang kedokteran Adapun kemungkinan yang lainnya adalah sebagai pedagang elektro dan menjadi pedagang mobil atau membuka showroom. Ini dapat juga bekerja sebagai pegawai negeri dan pengacara. Dengan demikian, ada beberapa bidang pekerjaan yang dapat ditekuni sebagai profesi jika pekerjaan yang sudah saya sampaikan tadi bisa ditekuni maka karir pun akan tercapai dengan sangat cepat Kemudian kelompok yang ketiga Pada kelompok ini ada orang yang terlahir pada hari Seloso, Kamis, dan Sabtu Mereka ini cocok di bidang pekerjaan sebagai seorang guru, aktor atau artis, pengacara, serta menjadi wartawan tetapi dari sekian pekerjaan yang paling cocok adalah sebagai wartawan. Karena karirnya akan meningkat dengan baik. Kemudian masalah rezeki. Masalah rezeki dan penghidupannya bagi orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari, ini pada umumnya rezekinya sangat baik. Begitu pula dengan penghidupannya sangat lumayan yang jelas tidak pernah mengalami kekurangan. Semenjak masih kanak-kanak Walaupun tidak senang menonjol dan bermewah-mewahan dalam hidupnya Namun begitu bagi para ahli petung Jawa Atau astrologi Jawa Membagi tingkat keadaan sosial Orang yang lahir pada mongso itu menjadi tiga kelompok kelahiran Kelompok itu adalah yang terlahir pada hari Minggu, Rabu, dan Jumat Kelompok ini tingkat sosialnya sedang-sedang saja Walaupun sering jatuh bangun Tetapi hari-harinya tidak mengalami kesulitan Selain usahanya sendiri Ada saja sahabat maupun familinya yang akan mengulurkan tangan Untuk membantu baik pekerjaan maupun untuk penghidupannya Tetapi kalau orang kapitu ini tidak salah dalam memilih bidang pekerjaan yang cocok baginya, maka karirnya akan baik. Dengan sendirinya, tingkat sosialnya juga akan baik dan penghidupannya pun akan berjalan lancar. Kemudian kelompok yang kedua, ini yang terlahir pada hari Senin. Bagi mereka yang terlahir pada hari Senin, mongso kapitu, kelompok kelahiran ini masalah sosialnya sangat baik. Apalagi kalau tidak salah memilih karir. Yang berhubungan dengan kesehatan seperti dokter Yang berhubungan dengan penyembuhan orang yang sedang sakit Ini akan sangat berhasil dari ekonominya Maka tidak mengherankan kalau termasuk orang terpandang di lingkungannya Karena segala usahanya selalu dapat mendatangkan uang Kemudian kelompok yang ketiga pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mereka yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari mempunyai kesempatan yang terbaik. Kesempatan terbaik untuk menjadi orang kaya bisa menjadi demikian karena apa? Karena kelahiran pada mongso kapitu, pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ini mempunyai sifat tegas dan tidak pernah banyak basa-basi. Walaupun tidak pernah meninggalkan sifat utamanya. Orang kelahiran mongso kapitu malu untuk mengakui kesalahan Tetapi orangnya jujur dan bekerja keras untuk mengatasi segala kesulitannya Hingga dia bisa berhasil Inilah kunci utama yang dipegang bagi kelompok ketiga Apalagi setelah usia 29 tahun Tingkat sosialnya naik terus sampai di usia tua pada usia 44 tahun Kedudukan tingkat sosialnya benar-benar mantap Dan ini tidak diragukan lagi Bahkan dari kelompok ini ada yang bisa menjadi kaya raya Nah, para pemirsa yang berbahagia Di sini perlu juga saya sampaikan tentang saat yang tepat Untuk memulai atau melakukan segala pekerjaan yang sifatnya besar Hari baik pasti dapat dirasakan dan pernah dialami hampir semua insan Hari baik itu bersifat relatif, terjadi bagi si pelaku itu sendiri yang sifatnya sangat pribadi Tetapi, walau begitu dapat juga dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan bagi sesama Maka, Astrologi Jawa atau petung Jawa telah mendata kejadian-kejadian bagi orang yang lahir di mongso kapitu tentang saat-saat yang terbaik Untuk melakukan sesuatu pekerjaan Yang besar Dan dapat dilakukan sekitar Tanggal 18 Januari Sampai dengan Bulan Februari Ini bisa lebih berhasil lagi Kalau dipilih Hari Senin Kamis dan Sabtu Pilih salah satu di antara Hari yang saya sampaikan itu Untuk memulai pekerjaan Yang sangat besar hasilnya kemudian pada bulan Januari dan Februari dipastikan usaha anda akan berhasil sangat gemilang tanpa adanya halangan yang berarti bagi beton kapitu kemudian tentang jodoh pinasti kalau pada video sebelumnya tentang jodoh pinasti itu saya sampaikan yang ada hubungannya dengan hari dan pasaran tetapi Kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan tanggal kelahiran agar mudah dipahami Tetapi alangkah baiknya jika semua ini dikombinasikan dengan hari dan pasaran Mungkin ini bisa diterima bagi para pemirsa semuanya Ini supaya tidak kebingungan Tetapi nanti bisa juga disatukan antara tanggal serta hari yang baik untuk pasangan Anda Nah, bagi teman-teman yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari Tepatnya dalam pranoto mongso memasuki mongso kapitu Orang-orang ini jodoh pinastinya tidak begitu mudah Karena mempunyai sifat yang pemalu Hingga sulit dalam bercinta Karena pada umumnya orang kelahiran mongso kapitu itu Mempunyai sifat malu-malu kucing dalam pergaulan dengan lawan jenisnya Tetapi setelah menjadi kawan yang akrab Ini akan lebih agresif Agar persahabatan dan pendekatan itu Lebih berkelanjutan Maka seyogianya jauh-jauh sebelumnya Telah diketahui lawan jenisnya itu Terlahir di mangsa apa Atau pada bulan apa Karena kalau tidak Dan tidak ada kecocokan Akan menjadi sia-sia Dan tersiksa hatinya lahir maupun batinnya. Jodoh yang cocok bagi orang yang lahir di mongso kapitu adalah orang yang terlahir di mongso katelu dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 17 September karena dengan mongso katelu dia dapat beradaptasi, dapat menyatu serta mengalah, walaupun untuk itu dia harus berkorban dan mengorbankan perasaannya Selain dari jodoh yang sudah saya sampaikan tadi juga ada kemungkinan berjodoh dengan orang kelahiran di Mongso Kapat yaitu dari tanggal 18 September sampai dengan 12 Oktober juga dengan Mongso Desto dari tanggal 19 April sampai dengan 11 Mei serta Mongso Kasongo dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 25 Maret Nah dari beberapa kemungkinan ini, kami ketengahkan agar tidak terlalu pesimis dalam perjodohan yang berhubungan dengan jodoh pinasti. Artinya dengan kelahiran-kelahiran yang lain pun tidak menutup kemungkinan, tetapi hal itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Karena ini dipastikan sering cekcok dan banyak masalah yang menyakitkan hati dan sebagainya. Kemudian tentang batu permata yang cocok untuk dipakai. Batu permata adalah batu untuk perhiasan seperti cincin, liontin, bros dan lain sebagainya. Batu permata itu ada yang disebut juga sebagai batu aji. Batu waji itu berarti batu yang berharga misalnya berlian atau intan, batu rubi, merah delima, dan yang lain-lain batu permata selain keindahannya juga khasiatnya bagi si pemakainya jika mempercayai ada batu permata yang dapat mendatangkan keberuntungan keberuntungan yaitu mencegah berbagai penyakit juga mencegah dari gangguan ilmu hitam dan bisa mendatangkan kedamaian ada pun batu permata yang cocok bagi orang kelahiran dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari diantaranya satu Black Onyx Batu ini mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari gangguan makhluk halus seperti jin atau setan Kemudian yang kedua batu ruby Batu permata ini adalah batu mulia Berharga cukup mahal, dan warnanya indah sekali. Ini bisa memancarkan bintang yang sangat gemerlapan. Selain itu, berkhasiat untuk menyembuhkan atau menolak penyakit dari gangguan alat vital bagi laki-laki, misalnya lemah syahwat atau impoten, dan juga mencegah dari penyakit infeksi. Lalu, yang ketiga, batu giok. Batu permata ini seolah-olah hidup karena warnanya dapat berubah-ubah menurut keadaan si pemakainya. Kalau si pemakainya sedang sedih, batu ini akan terlihat sangat pucat, begitu juga sebaliknya kalau sedang gembira. Batu ini lebih gemerlapan dan sangat cerah warnanya. Selain itu, batu giok ini berkhasiat sebagai pencegah dari sakit pinggang, keletihan mencegah juga sakit mata dan gangguan pencernakan kemudian yang keempat batu amatis atau kecubung asian batu permata ini tampak indah berwarna ungu dan ungu tua warnanya akan tampak gemerlapan batu ini mendatangkan rasa sayang bagi si pemakainya artinya juga mendapat kemudahan dalam berdagang dan berkarir bagi pegawai ada juga berkhasiat sebagai pencegah sakit antara lain sakit jantung, mencegah mabuk dari segala minuman yang termasuk mungkin minuman keras atau menolak bahaya keracunan. Lalu yang kelima atau yang terakhir batu pirus. Batu permata ini hampir sama dengan batu giok, tetapi pada batu pirus terdapat urat-urat batu yang membentuk gambar. Urat batu tersebut ada yang urat emas, perak, serta warna-warni Kemudian kasiatnya bagi si pemakainya adalah mencegah bahaya dari atas Itulah ada beberapa batu permata yang cocok untuk orang yang terlahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sesuai dengan kelahiran Anda Atau mungkin kalau tidak pas saya juga mohon maaf Ini semata-mata hanya untuk memberikan gambaran Paling tidak Anda semuanya bisa mempunyai ancer ancar Bagaimana tentang menyikapi hidup dalam perjalanan kedepannya Mohon maaf jika ada salah kata Sekian Rahayu Rahayu Rahayu sagunging Dumadi